Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing Persia yang dapat membantu memastikan kesehatannya selalu terjaga. Menjaga kebersihan bulu, membersihkan area mata dan telinga, menjaga kesehatan gigi dan gusi, menjaga kesehatan kulit dan kuku, memberi makan kucing dengan makanan berkualitas, mencukur bulu kucing Persia, rutin membawa kucing ke dokter hewan, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan perhatian dan kasih sayang.